Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Anak-anak hebat di seluruh Indonesia, kali ini kita akan belajar materi semboyan negara Indonesia. Indonesia memiliki semboyan negara: Bineka Tunggal Ika yang tercantum pada lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kalimat ini tercantum pada Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Indonesia yang begitu kaya raya, memiliki ribuan pulau, keberagaman suku, budaya, agama dan adat istiadat. Mari merawat keberagaman, wujudkan persatuan